Apakah anda sedang mengalami masalah kesehatan kulit? Masih bingung bagaimana cara mengatasinya? Berikut kami rekomendasikan dua bahan herbal yang bisa anda coba untuk mengatasi masalah kesehatan yang sedang anda derita. Yang pertama adalah jintan hitam Dikutip dari alodokter.com Jintan hitam mengandung aneka nutrisi yang baik bagi kesehatan seperti halnya karbohidrat, protein, lemak sehat termasuk asam oleat dan asam linoleat, kalsium, serat, zat besi, natrium, kalium, serta antioksidan. Jintan hitam juga memiliki efek antibakteri, diuretik, antiperadangan, analgesik, memperkuat kekebalan tubuh, dan baik untuk kesehatan organ ginjal, lambung, serta hati kemudian bahan yang kedua adalah minyak zaitun dikutip dari merdeka.com kandungan zat gizi yang terdapat dalam minyak zaitun yaitu vitamin E, vitamin K, lemak, omega 9, omega 6, omega 3, lemak jenuh, dan zat besi yang dipercaya mampu mengurangi resiko kanker melancarkan aliran darah, mengontrol kolesterol, mengurangi risiko penyakit jantung, mencegah osteoporosis, meredakan peradangan kulit, membantu mengobati Alzheimer, dan melindungi dari depresi. Lantas, bagaimana cara mengolah kedua bahan di atas sebagai metode pengobatan? Tenang saja, Anda tidak perlu repot-repot lagi untuk mengolah bahan-bahan di atas. Karena kini telah hadir produk herbal dari PT Denatur Indonesia Group yang berkhasiat untuk meringankan masalah kesehatan yang sedang anda derita. Eximtas merupakan produk herbal dari PT Denatur Indonesia Group yang berkhasiat untuk membantu meringankan masalah kesehatan kulit. Eximtas terbuat dari ekstrak bahan alami yang diproses dengan teknologi modern dan telah memenuhi Standar Manajemen Mutu Internasional ISO 9001 Tak hanya itu, ExIMtas juga sudah bersertifikat halal MUI Indonesia terdaftar di BPOM dengan kode registrasi POM TR 163 397 881 dan sudah mendapatkan sertifikat higienis serta sanitasi yang memadai sesuai dengan standar produksi dari BPOM Eksimtas memiliki beberapa komposisi sebagai berikut. Jintan hitam sebesar 300 mg dan minyak zaitun sebesar 200 mg. Eksimtas diproduksi oleh tenaga ahli dan berkompeten, serta pengawasan yang ketat, sehingga mampu menghasilkan produk herbal yang berkualitas dan bermutu tinggi. Dan berikut adalah manfaat yang akan Anda dapatkan ketika Anda mengkonsumsi produk herbal.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 Obat herbal alami biasanya bisa digunakan untuk lebih dari satu jenis penyakit. Bahkan satu produk obat herbal bisa mengobati puluhan penyakit. Meskipun tidak semua obat herbal memiliki banyak khasiat, tergantung bagaimana Anda memilihnya.